Terjawab sudah kerinduan dari teman-teman Alipers yang kemarin sempat bertanya-tanya kenapa Bang Alip Bata tidak mengupload video padahal ini sudah beberapa hari lewat. Ternyata beliau mendadak memberi kejutan dengan mengcover lagunya Krisa Kala Surya Tenggelam. Dan tadi di menit eh, 2:36 ada teknik yang menarik nih, <laughs> kalau gitaris pasti tahu. Mari kita coba dengarkan. <laughs> <laughs> ya, siapa lagi kalau bukan Ningbi Malamstin. Jadi ini memang membuktikan sebetulnya pengetahuan dari beliau ini sangat luas sekali. Dikeluarkan sedikit sedikit. Ada sentuhan Ingwi Malamstin di lagu Kala Sang Surya Tenggelam. Tapi sebetulnya lagu ini memang lagu sedih. Jadi wajar kalau Bang Alip juga memainkan uh, lagu ini dengan penuh penghayatan. Lagu ini adalah cerita dua orang remaja yang sedang patah hati. Kita coba dengar dari awal aja yuk. asik, vibranya ngeri <laughs> saya nggak akan ngulas gitar gitarnya sudah saya gantung di belakang berkali-kali di, di channel saya, saya mencoba fingerstyle Bang Ali tak secara utuh, tapi sulit sekali, sulit sekali jadi saya membahas musiknya aja tekniknya, wah sudah kayaknya bertahun-tahun pun nggak akan bisa <laughs> saya jadi penikmat sajalah. lah, ampun kita play lagi yeah. Surya teng Memang luar biasa Karena memang ini lagu sangat sedih sekali Jalan melikai Dalam kehidupan Dua remaja Kehilangan penawar rindu Kasih pujaan Menempuh cobaan suara krisen memang tinggi juga jadi memang sulit sekali dijanjikan oleh penyanyi rata-rata apalagi penyanyi asal-asalan seperti saya dan ada beberapa teknik menarik juga sepertinya yang di, uh, dilakukan Bang Krisen uh, Bang, uh, Bang Alibata di video ini Asik, Di klip sebelumnya, Bang Ali Bata di The Godfather karena saya juga ikut uh, nyanyi di, di lagu itu. Dia memainkan alik ini. Asik, keren. Itu saja reaction video saya Kalah Sang Surya Tenggelam dari Bang Ali Teman-teman Alipers silahkan tinggalkan komentar Kira-kira dapat teknik apa habis menonton video Bang Ali kala kalah Surya Tenggelam Dan teman-teman juga bisa lihat link video ini di bagian deskripsi Atau akan saya tampilkan di atas ini <tis> ini agak-agak goyang meja saya goyang-goyang <tis> terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya